pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan yang sangatlah ampuh untuk memikat hati seseorang lewat sebuah mimpi. Dengan mengamalkannya, Anda akan lebih mudah memikat serta mendapatkan orang yang Anda cintai. Karena orang yang terkena amalan ini akan selalu memikirkan Anda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 agar apa yang ada di video ini bisa bermanfaat bagi orang lain sahabat cahaya doa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berikut bacaan amalannya sebelum tidur anda sebut nama lengkap orang yang anda tuju sebanyak tiga kali setelah itu anda bacalah zikir ya rahman Yerohim ya sebanyak 50 kali setelah itu anda tiupkan ke bantal yang biasa dipergunakan untuk tidur lalu anda pergunakanlah bantal tersebut untuk tidur sebelum mengamalkannya anda pastikan terlebih dahulu target anda sudah tertidur terlebih dahulu perlu diingat anda pergunakanlah amalan ini hanya pada orang yang anda kenal dan anda sering berkomunikasi dengan orang tersebut Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh